Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, difatifik kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Leslie Kejora dan Rizky Villa. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar yang sangat membanggakan banget ya sekaligus membahagiakan nih untuk keluarga Konoha ini mengenai kabar Bunda Lesti Kejora Kita simak persahabat di kabar pertama Ada sebuah kabar yang sangat luar biasa persahabat ya Disimak nih Lesti Kejora Pedangdut terkaya di Indonesia Wow luar biasa banget ya Kita aminkan nih ini Masya Allah banget Dan kalian wajib tahu ya untuk perjuangan Bunda Lesti Kejora Ini bukan main-main kita simak perjuangan seorang Lesti Kejora Ini dikabarkan dari Vokrafer, persahabat ya Kak Lesti Kejora belakangan ini lagi sering banget warawiri di TV. Dari mama-mama sampai nenek-nenek semua suka banget sama Kak Lesti. Gimana enggak? Selain suaranya bagus, cerita Kak Lesti sama suaminya, Kak Rizky Bilar, selalu ditunggu-tunggu sama netizen. Kita inti bersahabatnya perjuangan seorang Bunda Lesti Kejora Bernyanyi dari kecil. Di balik suksesnya Kak Lesti, ternyata dia pernah ngalamin masa-masa sulit loh. ngeliat kedua orang tuanya mati-matian kerja, bikin Kak Lesti pengen ngebahagia mereka. Makanya, dari umur 8 tahun, Kak Lesti udah mulai nyanyi dari satu panggung ke panggung lain, buat bantu kedua orang tuanya. Tuh, ini salah satu perjuangan dari Bunda Lesti, dan kita lihat juga persahabat berikutnya. Awal mula kesuksesan Kak Lesti waktu masih 14 tahun Milih buat ikut audisi Dangdut Akademi karena punya pengalaman dan kemampuan yang cukup Berkat suaranya yang bagus, jalan Kak Lesti di Dangdut Akademi cukup lancar Kak Lesti berhasil keluar jadi juaranya Dan bisa punya banyak fans Kayak sekarang wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah Berkat perjuangan yang sangat Tentunya luar biasa dari seorang Lesti Alhamdulillah sekarang Mempunyai fans yang luar biasa juga Siapa nih yang suka banget Sama Kak Lesti itu ya Kita ramen ya Komentar yang positif-positif nih Mudah-mudahan Bunda Lesti semakin sukses dan selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. ke kabar berikutnya para sahabat kita juga makin gak sabar nih melihat idola kesayangan kita live bareng di channel YouTube Lesnar Entertainment nanti malam karena persiapan sudah disiapkan matang-matang oleh tim Lesnar Entertainment tuh wow luar biasa banget ya tim sudah mempersiapkan. Untuk acara live nanti malam Jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat Atau ketinggalan, persahabat ya Ini vitamin banget nih untuk warga Konoha Menyaksikan live langsung Dari Bunda Lesti dan Bapak Bilar Postingan ini pun di oleh akun Lestler underscore stick, persahabat kita lihat Di kalimat caption yang dituliskan No debat, tim Lestler Entertainment yang sekarang Bismillah, live-nya lancar Jangan lupa ya Nanti jam 7 malam Wow, Allah banget ya semua warga Konoha makin gak sabar menyaksikan vitamin bahagia yang akan disuguhkan langsung oleh idola kita. Berikutnya juga persahabat Bang Win akan mengingatkan ya, jangan lupa Bunda Lesti akan hadir di ANTV dalam acara perayaan HUT ke-29 ANTV hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2022 live di ANTV ya. ini tentunya kita dapatkan juga dari Bunda Lesti Langsung ya menginfokan soal acara HUT ke-29 ANTV yang akan dihadirkan dangdut diva atau diva dangdut persahabat ya salah satunya idola kesayangan kita bunda lesti Kejora untuk yang bertanya persahabat ya untuk tayang jamnya kapan katanya persahabat ya banyak sekali pertanyaan memang untuk info jam ini belum diinfokan atau belum dikabarkan persahabat ya tunggu saja kita doakan mudah-mudahan bunda lesti sehat bahagia dan apapun yang dilakukan diberikan kelancaran